Oke, okay, halo Bapak Ibu. Ini kita berada di Kondo Villa dari Building Student Village ya, yang uh, dulu pernah kita pasarkan, tapi untuk uh, apa namanya apart kosnya ya. Dan kali ini yang kita bangun adalah Kondo Villa Jadi konsep uh, kayak seperti apart kos, seperti apartemen, tapi seperti villa gitu ya. Seperti apa bentuknya? Yuk kita langsung masuk ke dalam aja, kita cek langsung ya. Di sini Bapak Ibu bisa lihat bahwa untuk kuncinya juga menggunakan Uh, apa password ya jadi tinggal uh, kita masukkan password kita untuk membuka pintunya jadi aman sekali yuk kita masuk sekarang kita masuk langsung ke kamar mandi ini kamar mandi sebelah nih yuk kita lihat kamar mandinya nah itu ini adalah kamar mandinya probably, ibu. ya sudah ada motor heater ada lampu jendelanya nah, ini kita One-off. Eh, kita selain lagi. Nah, oke. Ya, dan ini untuk airnya. Ya, sering-sering mencuci tangan ketika sedang mengubah. Ya, ini kamar mandinya dan bisa lihat ke sebelah sana. Ya, itu ini ruangnya. Oke, kita masuk sini. Ini semua sudah include ya, Bapak itu sudah include semua perabotannya jadi full furnis. Cuma ada beberapa yang tidak include. Di antaranya adalah seperti kulkas Kulkas ini tidak include dan ee, seperti bangku tidak include, meja ini juga tidak include. Ya, karena mungkin seleranya berbeda-beda, ya. Jadi nanti Anda bisa request lah. Ya, intinya kalau kita tetap menggunakan ini juga oke-oke okay -okay aja. Yang pasti yang standarnya adalah yang seperti ini sudah nempel ini, ini semua itu termasuk TV ya dan ya, ini bisa lihat di sini ya, tangganya juga ada laki-lakinya ada lampu-lampunya di bawah oke ya ini gila-gila keluar dan nah, atasnya poip nih ya Bapak Ibu bisa kita naik di atas langsung ya dan untuk lampu gantung ini ini tidak input Bapak Ibu ya bisa disesuaikan dengan selera ya Anda bisa pasang sendiri ya untuk lampu di atas dan ini langsung ke kamar. ya Bapak -Ibu bisa langsung di sini kamar. Oke, dan ini semua include. Ya lampu-lampunya semua termasuk hasil. Oke dan kita bisa langsung nemop ke bawah sini. Nah, oke Bapak Ibu ya. Jadi Uh, sangat menarik sekali layoutnya ya. Ada mezzanine kayak begini dan semuanya sudah include semuanya, sudah termasuk AC. Jadi tinggal masuk tinggal bawa koper aja. Jadi keren banget. Oke, okay, baik Bapak Ibu, saya tunggu kehadiran Bapak Ibu untuk survei langsung ya untuk Ponte Hotel Villa ataupun Bapak Ibu ingin melihat yang tapis atau mau melihat lagi yang bahasa Inggris, kita ya, bisa langsung datang, Bapak -Ibu bisa langsung datang sini dan kita lihat bersama. Ya, saya tunggu kehadiran Bapak Ibu sekalian di sini. Sampai berjumpa